Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku tercinta yang sangat dan sayangi Apakah kalian hari kau sehat? Harus sehat Apakah kalian jaga kesehatan? Harus jaga kesehatan Karena yang kita tahu semua wabah yang sangat luar biasa menghantui kita yaitu Corona teman-teman Jadi tolong, jadi tolong dijaga kesehatannya Di hari ini mau bahas tentang Corona Yang kita tahu semua teman-teman Koronako sangat menakutkan untuk manusia yo. Jadi kalian seolah tolong cari informasi tentang Coronako Jangan maleh untuk mencari dan menggali info tentang Coronako kawan-kawan. Karena untuk awak jonyo dan untuk awak basamu. Dan sampai ndak tahu informasinya. Apo lain ndak tahu apa apo tentang virus -ko. Corona, corona. Lebanyak na wabah corona. Takui orang hmm. mengkonyolak dobanah orang keluar rumah gini. Ya? Jangan sampai lah warga sihku kan naik. Jangan sampai. Karena bahaya juga kan. Kan sebenarnya corona aku nggak dari siku loh. Dari luar. Dari luar negeri. Masuknya kemari banyak orang kan naik. Iya, masih harus lawan sama-sama corona. Bahaya corona loh. Dari mayo? Siapa? Siapa tadi tuh? Corona. Ah ini jatuh ramaio. Ya. Bagak-bagak lo nyusul. Daerah-daerah sihku rumah juga gak dua lo wilayahnya. Bagaimana cari ilmu itu? Ini terlalu saja mereka Kita ya? Masih kita ya? Pokoknya kita tahu selesai orangnya Yang mana Corona kok virus? Virus, Corona virus disease 19 Yang menyerang kesehatan orang Badan-badan kuruh kayak gue Eh, kok gampang karena <tuk> Corona koknya? kini kok sayur? Virus, virus Daging? Virus itu orang. Penyakit. Ang itu titi liangnya Den sia orang. Ngomongnya tahu hey! kan Den sia orangnya itu. Dia Den cat tua nyakin loh. Ada ada virus. Penyakit tahu gak Den sia orangnya anak mayo. Ang tahu kan Den sia orangnya itu. aturang ah, ya Atur atur karena. <laughs> ah model itulah jadinya kalau ndak tahu kawan-kawan. Mangkonya cari informasi itu dan harus tahu. Kalaulah tahu, jangan ditambah-tambah lo bumbunya dan harus tahu lo mana berita batuan dan mana berita batuan. Sa maha, bawang maha, lado maha, taruang maha, jadi yang maha. kode gara gara virus kau mah mengherikan virus ko. ang jago-jago lalerin badan nang tu cuci tangan aku dia lala nak beliau orang memasak ini le -le nah, itu dan kini di hmm. gitu. rumah se gitu di rumah-rumah se pun, uh, pun ada virus di rumah aja ya kan mengiakan apa program pemerintah di rumah di rumah sewa virus uang virusnya apa Virus corona tuh kan? ah, tua, ah, itu tuh harus wak jago kesehatan wa lahirin. Karena tidak sembarangan virus kodo ah. Yo tua kan? tua ah. Virus ko berawal dari Jupiter Oh Allah, Allah sampai ke Jupiter. Ya dari Jupiter, aku enggak tahu doh Dari Jupiter. Nah, virus kena dari Jupiter dong Alien yang membawa Oh ala ala ala Sampai di mana cari itu Di mana cari itu Dan dan cari beritanya Kau ini pertama dari Jupiter kan nah. Dibawa sama alien ke Siko Nah, nah, do, do, lah. nah huak, tu. itu lah, itu lah Itu waktu. Telah lah informasi yang hmm. terjadi Itu yang paling berbahaya tuh Informasi yang terjadi, apalagi aku masih sebar Kasih aja tau Kasih lis. Ah Kasih Alay Kasih Linda Kasih Alay Yeah. Nah, itu hanya berhoak namanya tuh. Malu yang berhoak sih. Nah, iono, iono nih, iono dari Jupiter, Iyo dari Jupiter. Hati-hatilah, kini lah banyak alien tersebar di bumi. Ko mah, hmm. Allah disebarkan Lo kagak keluar Itu hoak namanya tuh. Tado, nah, doang maluhoak. Itulah kamu itu yang nggak kecek Ada Aja kece. kesehatan. Nam cuma kalau informasi dari ma pertamu, oh corona. Ko pertamu tuh dari dari Jupiter. Nah, itu amat penyebar hoax, bukan? Menambah masalah namanya itu. Kini orang berusaha bahas payoh, ikut capek selesai. Amat nama-nama masalah, hoax Jupiter lah, gay. Ada magista dan nelo Ah, nangi, John, nangis, no, nangis angket nangis Anak pernah menang angketan dari Jupiter, ri. dari Jupiter, jenner. jadi ini bawa semua alien, angketan tidak dari mak Nah, duduk. Informasi pertamanya datang dari Wuhan, hmm. Cino dari Malauan Jinnok asap yang pertama dari Jupiter kan ada dua pertama tapi di PDAM lakangku virus tuh. walaah oh, sembarang sih se informasi aduh nah, dari PDAM lakangku virus tuh pertama kali lu karena udah sama li dek ala ala jadi oke jadi Jupiter tapi jangan yang tau ke orang Jupiter lah dari Jupiter karena jangan lagi sebar informasi itu jadi ada yang dimagian informasi dan lu soalnya kalau seandainya akan ada virus yang bisa basin-basin waaah -basin, <Syuk> <Syuk> bawang, ama ama tinggal tinggal dari Salah satu cara untuk mencegah penyebaran virus corona ini adalah dengan mengurangi bersentuhan dengan orang lain secara langsung ataupun kawan Wak surang ataupun orang terdekat Wak surang. Pangga, selamat atas pencapaian Pak Angga. Karena bekat kerja keras Pak Angga, perusahaan kita memiliki omset yang sangat tinggi pada tahun ini. Maka dari itu kami akan memberikan bonus kepada Pak Angga berupa satu rumah dan satu mobil. Maka sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Pak Angga. Angga, ya Pak. Bapak tidak senang dengan kondisi yang kami berikan. Uh, senang Pak, senang sekali. Selamat Angga. Pak Angga, hmm. Pak Angga. Ya, Pak. bisa dipercepat. Saya juga buru-buru ini. Habis ini saya membeli paket internet untuk nonton Naruto. Tapi kalau tak pasoh, bahalé. Selamat ya Pak Angga. Ya. Selamat ya. Pak. Selamat. Terima kasih Pak. Selamat. Ya. Terima kasih, Pak. Selamat. Selamat, Bang. Terima kasih, Pak. Kenapa wak dilarang untuk bersentuhan langsung sama orang tuh? Karena wak ndak tahu kan kawan wak entah dari ma tangannya. Entah dari ma lo nyoba kawan hati-hati. Baikkan limau jari saja masuk mana. Kaki sekali. Allah tu. <laughs> Mati matilah aku ih mau apa jatuh lah itu Rin apa? apa yang makan ah capek lah, lapar lah nah. eh dia lepaskan, ah itu bon sambal sambal rumah dia tadi lepaskan lah siang ada tuh lebih bon. Lama lo bon. Iya tuh lama. kan lo gak tahu kan tangan yang tada rimah. Kumwah model itu. Pencegahan pertamanya adalah cuci tangan. Cuci tangan dulu elok. ha tuh Cuci tangan dulu elok. jangan banyak lo gaya ya tuh model itu. Alir mengeluarkan air deras sampai ke lorong-lorong dalam. Aku menyambutmu dan membasuh kedua tanganmu, sehingga aku harus memakai sabut untuk mencegah. Di... Ah, ya, alhamdulillah. Inilah. Bro. Selain cuci tangan, cara paling ampuh untuk memutus penyebaran virus corona kok, kawan kawan dan tercintaku di rumah seh. Kalau tidak perlu ber jangan keluar. Lakukan sekegiatan di rumah mode biasa. This yeah. <laughs> Nah model itu Pasti kesehatan kalian elok Dan kalian pasti akan terhindar Dari corona Tapi badan mode gorila. Termasuk kerajo kawan-kawan Kinilah diarahkan untuk di rumah Nah kalau nak perlu banyak di rumah Zek. Kan bisa lewat video call. Kalau new meeting Baiklah karena menimbang situasi Sekarang yang kurang kondusif Saya memutuskan kita harus Meeting dari rumah masing-masing Atau disebut juga Homework, dan untuk tahun ini, saya mau keuntungan perusahaan kita meningkat drastis. Saya harus menjaga kehormatan di depan atasan. Jangan sampai kebebaan saya berkurang, ngerti Aldi? Kamu mentang-mentang meeting di rumah pak singlet? Kan saya doang rapi nih, pakai kemeja. Ganti-ganti. Dan untuk untuk kawan yang masih remaja ataupun muda darah mudo, aku, aku corona aman, gue mah corona aku santai asal kok bisa jangan. Assalamualaikum, arah, waalaikumsalam. Ada raom? Tidak tahu berita kini nak Tahu Babayu Aman Tidak aman Aman Tidak aman. aman Aman Kareh cua tiap Kareh Arah iya, pak gua kerja buat Pak gua meriko loh. Kini berita Bapak bayo. Lakama-kama virus tu, am bawa jo nak den. Tau kare itu anti kau. Mai kau, kau cuman kau meriko. Astagfirullahalazim. Oh. Oh, Hei. Maju ke kau. Maju. Kau Anak ini dah Tantu jari Pasanang-sanang, saya lapar wow. nah, Udah gimana? Tahan kawan, sabah, sabah, sabah Nyo ke sobok nyo Untuk kawan-kawan dan -kawan tercinta Tolong jangan terlalu santai sama virus ko Virus ko babayoko Jangan lo terlalu takwi Terlalu parno Apo leh sampe menuduh orang Jadi <laughs> kua, kua, Corona korona wacame denang Kwa Corona gua lah nyebar di Indonesia Kini di Jawa tuh lah banyak karena orang tua Di Jawa yuk Iyuk bisa dia menggalak gak lak tari seks <laughs> Eh tapi yuk, kalau ngumpu ngumpung-ngumpung deket-deket kau Ini gak bakal tuh Gak lah, ha. Kua, ha ha ha ha ha Gak do kan, suamnya wana terinfeksi doh Yang bahaya tuh kalau misalnya ada orang luar terinfeksi Datang kemari Iyo orang luar kemari Jurur saya pun mas, permisi ini mau nanya alamat rumah Bapak Anwar di mana ya ini alamatnya Gunung Pangilun ya, ada yang tahu? apa dari mana? saya dari Semarang Semarang, Jawa? iya saya mau nyari alamat Bapak Anwar gunung <coughs> <coughs> eh, weh, weh, weh, weh, bro <coughs> anjing dan lalu makan tiga hari matinya, sampai konek di bulan weh, bro, weh, bro <coughs> awak pulang, lu mandi kucing weh boleh ya kuih kucing. kuciang? Uh, kebetulan kucing aku dulu ayo kuih ayo ayo Pak Pak Anwar ayu. lah kok hilang? pak pak Duh, handphone ditinggal kb ditinggal wangnya hilang Duh, pak Anwar aduh boleh nganti maning ah islah SIL <music> Vertinee Terima teman-teman semoga bermanfaat informasi kami Maaf seandainya kami salah kata, salah perbuatan, salah acting dalam menyampaikan pesan ini Sampai ketemu di pacar hari selanjutnya Keep support lokal Minang Minangkan Minang Selamat ya, Bang ya? Iya, Iya, Pak Masih, Pak All your focus You have to stop Let's stop If you want too slow reen You cannot Whoa This